Cara cepat melunasi semua hutang pinjol yang mungkin hari ini sudah sangat terdesak, ya. Eh? Apalagi yang masih sibuk untuk mencari dana talangan ke sana dan kemari dengan cara menambah deretan hutang lagi. Nah, untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini, aku perlu mengingatkan dan perlu mengajak kalian untuk tetap tenang dan tidak gerusak-gerusuk. Ya, hari ini yang sedang menghadapi masalah seperti ini bukan hanya kalian saja Dan bukan baru kalian saja Banyak orang-orang yang sudah mengalami masalah hutang di aplikasi pinjol ini Sudah bisa memperbaiki satu persatu permasalahannya Nah sekarang untuk teman-teman yang baru saja terjebak Yang hari ini masuk ke dalam fase kepanikan tertinggi Ya, karena mungkin sudah diancam-ancam, atau mungkin sudah mendapatkan teror dan intimidasi, aku pengen mengingatkan, ya, tidak semuanya aplikasi pinjol hari ini memang sudah memiliki debt collector lapangan, masih hanya beberapa aplikasi saja, ya. Jadi, kalian itu tidak perlu panik karena mendapatkan pesan, katanya, aplikasi pengen mendatangkan debt collector lapangan. Ya itu yang pertama dan yang kedua ya ketahuilah bahwasanya bahwasannya hari ini cara kita untuk membayar hutang itu pada rata-rata ya hanya menunggu gaji bulanan Sementara kalau dihitung-hitung setelah dipotong ini itu segala macam ya kan gaji bulanan kita itu pasti nggak cukup untuk menutup di 4 atau 5 aplikasi Apalagi yang hanya menunggu rejeki harimau Rezeki yang mungkin sesekali datangnya banyak, sesekali juga nggak pernah datang. Nah, untuk yang seperti ini ya, aku pengen ngasih tahu. Ketika nanti kalian menghadapi masalah seperti ini, untuk yang teman-teman tidak punya gaji bulanan, apa yang harus kalian lakukan? Berhenti dan stop dulu gali lubang tutup lubang. Ya, bertahan sajalah pada posisi ini Untuk teman-teman yang mendapat gaji bulanan pun Aku pengen mengingatkan bertahanlah pada posisi ini ya Lantas banyak yang bertanya Bang nanti jumlah denda dan bunganya bakal terus bertambah bang Itu sudah pasti dan itu otomatis Dan untuk semua aplikasi pinjol yang legal OJK Pihak OJK sudah memberitahukan untuk biaya denda dan bunga itu Maksimal per hari untuk bunganya itu 0,4% Yang ketika dikalikan per 30 hari itu adalah 12% Nah banyak yang khawatir yang takut ketika denda dan bunganya bakal terus bertambah Kita sudah langsung berkonsultasi kepada pihak OJK Melalui kontak OJK di 157 Untuk biaya denda dan bunga itu bisa dinegoisasikan Kepada pihak aplikasi bukan kepada pihak DC nya Ya ingat ya kepada pihak aplikasi bukan kepada pihak DC nya Loh bang itu caranya bagaimana bang banyak yang bertanya seperti itu Untuk teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan tawaran untuk hanya pembayaran pokok Ada ya yang sudah mendapatkan tawaran seperti itu manfaatkan itu sebaik mungkin Dan untuk yang belum mendapatkan penawaran seperti itu silahkan negosiasikan kepada pihak aplikasinya dan untuk kalian yang mungkin sudah punya rezeki ya baru-barusan ini tadi pagi aku buka beberapa komentar Ada yang bertanya ya Bang aku hari ini ada rezeki dan aku punya hutang di beberapa aplikasi Yang mana yang harus aku bayarkan terlebih dahulu? Jawabannya bebas yang mana saja boleh sesuai dengan rezeki dan kemampuan kita hari ini Lunasi saja yang mana yang kalian bisa terlebih dahulu dan kebetulan 4 dari aplikasi yang dia pinjam, dia pinjam itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Silahkan bebas ya Yang aplikasi apa saja Pilihlah aplikasi yang mungkin hari ini sedikit agak sering mengganggu konsentrasi kalian Supaya nanti itu bisa terasa mengurangi beban psikologis kejiwaan kita Oke untuk yang kalian hari ini bagaimana cara cepat melunasi hutangnya Itu tidak bisa dengan cara terburu-buru Hari ini banyak yang sedang panik itu berharap, ya, setelah menonton video ini langsung dapat solusi, bisa membayar ini, itu, segala macam yang enggak mungkin, ya kan? Toh, hari ini kemampuan bayar kita itu yang harus disesuaikan. Hari ini banyak yang mencari solusi, itu pengen yang instan, enggak bisa, ya. Untuk menghadapi masalah seperti ini, kalian perlu bersikap tenang, pilihlah waktu yang tepat untuk bisa berpikir jernih dan bersikap netral. Ya, jangan lagi mengandalkan si A, si B, si C untuk menutupkan hutang di sini dan di situ Nggak bisa Ini masalah memang harus diperkecil terlebih dahulu Tidak bisa langsung diselesaikan Terkecuali kita memang ada dapat rejeki yang langsung banyak Yang memang jumlahnya bisa menyelesaikan semuanya Mungkin it's oke. Okay. Tapi hari ini kan kita tidak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan sekaligus Apalagi yang sudah di 10 sampai dengan 15 aplikasi Hari ini banyak yang terjebak di aplikasi pinjol ini, ya kan? Hanya berpikiran negatif, ya. Bingung, padahal difikirkan atau tidak, masalahnya waktu ini kan terus berjalan. Jadi, jangan lagi menghabiskan energi itu sia-sia, hanya untuk berpikir keras dan menghabiskan waktu, hanya untuk memikirkan yang kita hari ini tidak mampu. Gak bisa saya menjelaskan segala sesuatunya itu dengan cara ABC di video ini. Tapi dari beberapa bahasa-bahasa yang kita sampaikan, gue yakin banyak dari penonton kita itu yang bisa paham dan mengambil garis besarnya, ya. Untuk tetap tenang-tenang, ya. Artikanlah bahasa ini sebagaimana dengan kemampuan kita. Jadi nggak bisa berharap ini langsung bisa seperti ini seperti itu, nggak bisa. Ya, jadi untuk saran yang selanjutnya aku pengen mengajak kalian itu untuk mengintip beberapa peluang peluang apa hari ini yang mungkin ya bisa menambah penghasilan hari ini banyak juga korban dari terjerat hutang pinjol ini dari ibu-ibu rumah tangga ya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menunggu uh, pemberian dari suami aku pengen mengingatkan ya cobalah intip peluang apa yang bisa kalian pekerjakan dan menghasilkan cuan itu dari rumah yang mungkin modalnya cuman dari handphone atau paket internet doang apa ya Bang kira-kira mungkin kalian bisa jadi dropship ya atau mungkin kalian bisa beberapa apa ya banyak ya dropship ya kan menjual produk-produk online yang mungkin di Shopee harganya sekian nanti kalian nggak usah ngambil untung yang banyak ya bisa 5.000 atau 10.000 rupiah saja itu sudah cukup luar biasa ya karena tanpa kita sadari itu sudah menambah penghasilan kita setidaknya untuk melepaskan jajan anak-anak yang ada di rumah nah seperti itu ya kan kita pun harus bisa jangan hanya berkutat pada masalah hutang di aplikasi pinjol ini banyak yang bertanya bagaimana bagaimana bagaimana tapi tidak ada action tidak ada reaksi yang bisa menghasilkan penghasilan jadi hanya berkutat pada pemikiran-pemikirannya sendiri dan anehnya lagi banyak komentar negatif yang hari ini mungkin sedang baru saja terjebak ya. Dia pengen setelah mendengarkan video langsung dikasih kom uh, apa ya solusi yang bisa menyelesaikan hutangnya. Ya, cobalah untuk tenang, tenang terlebih dahulu dan lihatlah beberapa aspek yang mungkin bisa menghasilkan penambahan penghasilan kalian. Oke okay, ya jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat lah dan bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang panik ya. Atau yang mungkin hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi dari pihak aplikasi aku pengen mengingatkan agar untuk tidak usah dipikirkan ya. Bagaimana mungkin bang kita bisa tidak memikirkan sesuatu yang menjadi sebuah masalah pribadi. Nah itu dia tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana cara kita menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana cara kita memperkecil masalah yang besar? Yang besar kita perkecil, yang perkecil coba kita lihat ya. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik, cepat, tepat, dan tidak memiliki efek samping? Oke ya, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.